I.C. Trisnawati, adalah seorang penyanyi dangdut senior yang lahir pada tanggal 27 Maret tahun 1963 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Biduanita cantik bersuara manja ini memulai karir musik profesionalnya di tahun 1979 dengan merilis album berjudul Dia Yang Kupuja. Namun namanya mulai populer saat merilis album ke-13nya yang berjudul Do Engkang di tahun 1988, yang menjadikannya penyanyi dangdut papan atas Indonesia. Selain Dangdut, dia juga merilis album beraliran pop dan juga lagu-lagu daerah.